sampah dari tadi enggak ada sampah Oh ada juga berarti, oh, ada juga berarti.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 Dan juga Mandalika Indonesia si Maxio. Oke guys, ini daripada channel Bro Budi Lombok. Linknya ada di deskripsi buat teman-teman semua. Support terus channel Bro Budi Lombok ini sampai ke 5.000 subscriber, 10.000 subscriber. Pokoknya support terus ya teman-teman sekalian. Karena banyak vlog-vlog daripada beliau ini sangat-sangat bagus sekali. Nah, saya penasaran sekali dengan videonya. Langsung saja kita tengok guys. Let's go. Ini babak kualifikasi. Oke. Okay. Kita menuju. Malaysia. Wow. Oke. Okay. apa keseruannya? Oke, okay, pertama-tama kita naik shuttle bus dari parkiran. Oke, okay, shuttle busnya bus ini keren banget. Oh, Oke. Okay. AC-nya dingin. Tuh, ada layarnya. Udah keren banget dah. Kan? Nih, terus kalau kalian mau masuk parkiran tuh rapi banget nih. semuanya nih rapi. Wow, pada naik moge-moge semua ya mandalika kan baru pertama ya oke okay. jadi dimaklumin guys Ini parkirnya tidak berapa ya. jauh wow bener banget kan tapi besok kan semua penuh semuanya rapi ooooh, ya. oke okay. tetap rapi disini oke, ikut Pak Hendry ya ikut Pak Hendry, okay. saya ikut dari belakang lepak-lepak ini. Deh. Oh ini mungkin keru daripada nah, repsol juga, juga ya ini pertama ya. Pertama ini di sini akan dicek seluruh barang kita yang bawaan. Oke. Okay. menggunakan X-ray guys. Jadi semuanya tertata rapi ya. Repsol. Wih Sonyo guys ya, masya Allah. Lalu kita udah masuk ke area sirkuit. Wow. Bang seperti apa emang keren sih ya? Oke. Okay. Ada Aprilia. Oke. Okay. Okay. Ramai banget guys asli ramai yeah. banget. Wow Oh jadi di sana itu disambut ya guys penontonnya guys disorakin gitu Wow Keren sih keren Ini ini pertama kali saya nonton guys Pertama kali ya nonton istilahnya masuk ke dalam kalau lagi acara di Mandalika seperti itu Oh. Wow, asli seru banget seru banget asli keren ada penyambutan gitu Wow. so mulai dari git masuk ini mereka menjual seluruh official t-shirt official Store ya, jadi okay. ya, yang cari, MotoGP, ada, ada di, sini, di sini kan. Keren oh. ya. simpubah, cuma di sini ada... Denso. Gitu. Oke, okay. keren sih guys. Ini pertama kali aku lihat. Mantap. Keren asli. Explore enjoy. Oh, ini uh, banyak uh, aksesoris juga, ya, guys. Yang dijual, oke. Okay, motor-motornya keren-keren, asli. Oke, okay. alright. Ini pameran uh, motor-motornya, mungkin. Oh, bener, Ducati. keren sih guys. Uh. Honda ya Honda. Wow. Ini tapi belum mulai ya. Ini belum belum mulai guys ya. Oke okay. bagus guys motornya asli itu pengen banget istilah punya motor kayak gini gitu tapi gimana gitu guys ya mahal banget asli kalau variasi-variasi kayak gini lumayan sih oke okay. wih mantap ini yang motor-motor kayak Jupiter gitu ya kalau di Indonesia mereka modif sendiri gitu oke okay. luar biasa jadi nggak fokus mengapain guys kita jalan-jalan <laughs> scan ya. oke okay. scannya seperti apa excuse me ya. oke okay. oh nah, pakai so... scan gitu ya waduh ya, ini motor bunyi-bunyi ya. motor suara-suara motor udah mulai ini ya guys ya Wih. Tuh, bener-bener rapi ya, bersih banget Ada sampah otak sampahnya cukup banyak nih Oke okay. Mantap sini kita wow. Ini juga pertama kali guys Aku lihat langsung real gitu loh guys ya jadi biasanya kan liputan di TV gitu Kalau liputan di TV itu kayak ya udah gitu Gak ada uh, suaranya biasa-biasa aja Karena suara memang asli motor dan juga uh, ditata seperti itu Tapi ini keren banget asli keren banget. Oh VIP wow. Mantap sih asli beda asli, wow, uh, oh bebas, oke. Okay makin di atas semakin enak kayaknya kalau di bawah kayak kehalang gitu ya enggak tau juga sih ngumpulin sampah dari tadi nggak ada sampah Oh ada juga manusia. berarti Dari tadi nggak ada sampah tapi ada juga oknum yang kayak gitu orang-orang yang jorok banget sih asli udah dikasih tempat sampah banyak tapi ya masih ada seperti itu ya begitulah ya manusia seperti itu ya kan Ada yang disiplin ada yang enggak gitu Wow, keren asli. <SILENGALAN> uh. gila bunyi motornya gila langsung, kayak original gitu loh guys. Kalau di TV kan nggak begitu ya gitu kan? Di sini kita kayak mendengarnya itu wow. Oke, okay. huh, mantap. Hampir jatuh itu, wah jatuh guys, oh my god. Halo, gimana ya kayak kayak gimana gitu dia Jadi pengendali sampah selalu standby, mereka mengontrol seluruh area untuk mengangkut sampahnya guys oke okay. bye ini buat ngangkut uh, penumpang Tersedia juga. Sekolah ya. macam food court yang kalian bisa temukan dengan harga wow. yang terjangkau. Ya. semuanya dibayar dengan ringgit pastinya, guys. Iyalah, masa pakai nah, rupiah ya. apa keseruannya juga? Wah, okay. ternyata di babak kualifikasi pun penontonnya rame, ya, guys. Dan menata rapi. Dan dimana disini ada block zone oleh tim Adira Indonesia, guys. Keren oh, banget. Wow, ada... Mantap. Oh Itu uh, apa namanya ya? Tempat-tempat motor-motornya itu, guys. Di depan itu, guys, kita menyenangkan. Ya, Oke, okay. mantul sih, asli keren banget. Kita udah di depan tribun, start, dan lihat layar itu. Yeah. Jadi, itu bisa melihat penonton bisa menyaksikan seluruh lintasan dari layar okay. itu kurangannya mandalika nih terus kalian lihat pedok suite nya oh. benar-benar kebuka jadi pandangannya ngelihatnya sempurna nih jadi cukup luas nah, Oke. Okay. kalau ngeliat area pedok tuh clear langsung gitu kan ya. Aha. rapi banget kita lihat lagi aduh arah sana keren semua kan by the way masih banyak kekurangannya lombok tapi kita ngelihat di sini kita contoh bersih guys tidak ada sampah oke okay. ya perlu belajar menonton, ya, jangan buang sampah intinya ya biar tetap benar-benar kayak di sepang malaysia benar benar banget jadi, jadi kalau kesadaran daripada manusianya Jadi sampah itu jangan sampai buang sembarangan guys Mau di sirkuit Mau di tempat umum Mau dimanapun ya kan Kita harus betul-betul Sampah ya dibuang kepada tempatnya ya kan Seperti itu Nah jangan sampai istilahnya kita jorok ya Jorok itu kayak Ah buang sampah sembarangan Gak peduli lingkungan Nah itu Itu yang paling gak enak banget Orang-orang kayak gitu tuh yang merusak lingkungan Seperti itu Wow, asli keren banget ga sih guys, dan itu pemain-pemainnya tuh kita bisa lihat langsung gitu loh. Wow okay, di situ tim-timnya gitu. Langsung babak kualifikasi atau QTT ya. Nah di mana kita aksi adu balap yang luar biasa, kenceng banget guys sampai asli, kelihatan. Asli kenceng banget. Nah, tapi di layar kalian bisa melihat posisi dari para pembalap okay. di berbagai tikungan. Oke. Okay. Layarnya gede banget. Uh. Nah, ketika dia masuk di jalur start atau finish ini, wow, kalian bisa melihat adu cepat. Keren nah, adu. banget, asli Tua keren banget, guys. Suasananya wow. gitu loh. Pokoknya keren banget lah kalau kita nonton live. Wow. Oke, jangan lupa besok kalian nonton juga di Mandalika ya Jangan hanya di negeri orang Oke, okay, betul. betul Betul, betul, betul, betul banget Wow Adira ya Gede juga ya Petronas Gila sih Naik dia guys, mantap asli, mantul ternyata asli guys. Baru pertama kali aku lihat kayak gini dan senang banget. Wow. Kali ini saya menuju ke pas persis di depan podium kemenangan para pembalap atau depan podium oh, oke okay, ya. okay. nah, Kalian bisa menyaksikan Bertapa kerennya, eh, rapi banget semuanya, aduh luar biasa. Semoga Mandalika bisa cepat berbenah dan para penonton merasa nyaman dan terus ingin datang ke Lombok Mandalika untuk menyaksikan ya harus belajar juga benar-benar balap benar. yang ada di benar. Lombok di Indonesia harus di apa ya uh, yang baik diikuti gitu kan benar yang yang jelek dibuang aja benar sih. wah ini nungguin nih nih nungguin motornya jadi peserta di bepa... wah, penonton dibebasin mau nonton di atas di bawah nggak dilarang-larang enggak hah mereka maunya datangnya ke Malaysia nonton nih ya oh, pak okay. Malaysia, ya Malaysia tertib <laughs> tertib Mantap. contoh ya ini fakta gitu loh guys Fakta daripada klub ya Mungkin ada grup-grup uh, Repsol -grup, uh, gitu Seperti itu Dan mereka mengetahui dan tahu gitu Oh ternyata seperti ini di Malaysia tertib Ya kan bersih ya kan Nah di sini saya juga hanya menyampaikan aja Daripada apa yang saya tengok macam itu ya Mandalika tahun depan oh, okay. Malaysia bisa kita harus tetap bisa Wah Mandalika tahun depan Keren keren Pasti bisa Oke okay. Mantap-mantap Oke okay, ini apa guys Oh toilet Oke okay. Oke okay, review toiletnya bersih gak sih guys Wow Bersih ya Mantap Usman, uh, banget asli. Oke, okay, akhirnya saya bisa melihat, guys, daleman daripada sirkuit Sepang ya. Biasanya, kalau dulu-dulu saya hanya melihat dari luar, dari vlognya Bang Iwan, Abang Fauzul gitu kan. Tapi di sini saya melihat langsung ya, dari Bro Lombok, Bro Budi ya. Terima kasih, Bro Budi, nah, sudah ini share kayak gini benar-benar jelas banget teknik menikum dari para pembalap MotoGP ya karena di sini jalurnya memang begitu menekankan pembalap untuk mengurangi kecepatan sebanyak Oke. sembari menuju ke trek lurus. Wow. yang bisa menyaksikan. Wow, ada yang hingga elbow down macam-macam gaya para pembalap kalian bisa lihat di sini. Oh my god. Oh my god. Jangan sampai insiden, jangan. Saya paling gak tega kalau istilahnya lihat jatuh gitu guys, asli. Terus mantap sih mantap. Keren, asli keren banget. Wow. Oh itu petugas apa ya guys Tugas bersih-bersih atau apa ya guys ya Yang oranye-oranye ini guys Saya kurang tahu ya Oke okay. Wow asli keren banget Melihat mereka nikung itu loh guys keren Wah oh, ada yang lurus ada yang ini belok ya oke okay. wah wow, sempat dada dada keren banget wow keren keren mantul tenan nih oke jadi dari main grandstand kita bisa masuk ke tunnel Oke. Okay. mantap udah pada pulang nih guys by one get one free okay. mantap ini pak bule bule guys mat sale mat sale nih oke okay. singha Keluar pun juga masih harus scan barcode yeah. Jadi jangan sampai hilang tiketnya Benar-benar Oke, okay. okay, thank Tore. you Oke, okay, besok kita lanjut lagi Seruan kita di final race Thank you yang sudah nonton Jangan lupa like dan subscribe-nya See Oke okay, guys, sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Bedanya MotoGP di Sepang, Malaysia Dan Mandalika, Indonesia guys dan apa yang disampaikan oleh abangnya tadi di, di Malaysia itu tertib ya kan lebih tertata dan yang paling membuat kita itu senang ketika masuk ke kamar mandinya itu bersih banget dan yang paling istilahnya banyak di komentari adalah masalah kebersihannya ya sampah-sampah yang tidak berserakan seperti itu dan fasilitasnya juga bagus ya daripada rapid KL ya kan awal-awal ketika mau ke sirkuitnya itu mereka istilahnya naik daripada bisnya ya kan bisnya juga mereka katakan bersih enak seperti itu ya dan kita harus belajar di mana ada kebaikan mau di negara manapun di Malaysia di Singapura ataupun di negara-negara ASEAN lainnya yang memang bagus kita tiru kalau tidak bagus ya kita tinggal kan seperti itu guys intinya adalah kita harus sadar daripada diri kita sendiri bahwasannya menjaga lingkungan itu sangat sangat bagus sekali guys sangat sangat baik sekali jadi kalau kita menjaga lingkungan dengan apa dengan tidak membuang sampah sembarangan menjaga lingkungan dengan kebersihan maka orang-orang akan betah di situ seperti itu tapi kalau jorok kalau kotor nah itu banyak orang mungkin nggak suka seperti itu guys Jangan sampai kita menjadi orang yang istilahnya nggak suka jorok Tapi kita sendiri jorok Nah itu itu jelek banget asli Oke okay, mungkin itu saja video kali ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Ke channel Bro Budi Lombok Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh